Manggis vera merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Manggis vera terbuat dari ekstrak manggis sebesar 2.500 mg. Dikutip dari alodokter.com, manggis mengandung beragam nutrisi seperti vitamin C, vitamin B2, folat, magnesium, dan santones. Kandungan nutrisi di dalam buah manggis tersebut diyakini dapat menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan mencegah penyakit kanker. Dan berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Obat herbal minim efek samping.